Los Psychos adalah band pang pertama di dunia yang berasal dari Peru Amerika Selatan, namun usia band ini sangat singkat, hanya berumur 2 tahun, berdiri pada 1964 dan bubar 1966.